Kalo tak cerita sidik Teng fatwa Fatwanya Sofyan As-Sahuri Nikru kena tenang ya Ada preman Yang senengane aneh malak Atau senengane aneh nakal Seneng aneh minum Seneng senengane gawe kerusuhan Terus si preman tadi itu Mau mati Di padang pasir Nikru nonton ya Terus Minta tolong Air minum Minta tolong diberi air minum <gkea decide onak touring> Sofian Asori berpendapat, tidak usah dikasih karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi lagi pula, api e wong nakal menjadi mati jadi Sufyan Asori. api yang e nakal menjadi mati terus yang satu lama ndak, dia itu motor, dia itu darurat wong darurat sudah ditulung Misalnya jadi dokter, kita dokter terus, mana uang kecelakaan masuk kita kok? Iki oplosan tahu rai, dan aku yang misalnya fitur partai, ini, Sak partai tahu rai ya, air apa menang aku yang fanatik bno, bno tahu rai, yang mana si Muhammad yagi Muhammad yah tahu rai. Rasul saya nak saya gali Rasul, wah, 330010, umur kau dah air repot tuh. Wajar lu dong uang isu apa? Rasul, air repot nama ter. Ada sing sih matre jelas, kelar bayar tahu rai, lah, eh, malah. Cara aku jelas, lo jujur maksud nah, bayar, tak lah. Orang-orang. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi ngerusak tatanan lagi. Seksi tak berpendapat di Lah era saat ini, era, era, era sekuler saat ini. orang mesti lebih sepakat ditulung berkau cari hak asasi manusia hidup itu hak asasi nobo. manusia. We, dulu tuh jadi polemi kalau sekarang banyak we, westabu, orang berobat, diobat, no, kok. zaman ulama Ryan, orang no, berobat, di, kira-kira Mari jadi kekuatan rasa rawatobat noai, Benang mati nang west. Tapi misalnya germol, ulama disik, tapi, oh, ya, tapi mati, tapi waktu itu mati begitu, ya, susah tau. Tapi, tapi kalo ngobrol tuh, penting kalo ngobrol terlibat nulung wong doh. Misalnya nih, Iran nih, gua mau ngete. Lalu, termasuk kebenaran, seragut dua, selera nih wong. Oke, tapi saat ini gua mau ngejelas. Macam nih gua mau ngejelas. sekarang lebih gampang, pokoknya gua tulung ditulung. Lalu, nih gua mau bawa alam ke Pulau Piambak, bawa terenggak atas ki polemik-polemik nggak tenung mulai ulama riyan sampai saniki. ki, faham gitu terus kulo sukun madhab-madhab semacam macam nih kok, di diuji lah diuji tapi rasa berlebihan, ini ulama maka ini ndak malah sandi ki lu welak menar nacara media, ini tokoh nasional ini lokal jadi mesti bener nopo, nasional, wah oh, jadi sah kayak kayak alem menurut misalnya, tapi menurut tokoh ini tv-tv dulu Kue ini semua alim tenan, macammuin setengah wapol, bukoris setengah apal, muso tokoh populer yang TV jaring lokal, abek nobo, nasional. Semu si bahdenan di rumah tanah berdingane lokal, abek nobo, nasio. Nah, Masio artis ngelak, ya, ayu wagle. Toh ngombe itu ayu dong desa gunung gitul, ya. Wakil. Engkau no rapi artis nasional, si ngoncom guru itu, ne ya tau boywa, itu tokoh nobo, nasional. Jeling eling itu terus. Ulangi duit guru, guru ini guru, niku nak tukon, termasuk tukso gede, niku nggak sekat kiai nasional, baik kiai lokal, maka si mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu, kiai kiai alim lokal karena nggak populer disebut lokal, dia sering masuk TV disebut nasional, padahal kadang ilmu ini nol popes besar, nah, tapi ketika polemik tersukuran, naik kiai nasional, iki lokal. Progres sering tidak keliting, oh tenan. Nah, benar, aku lagi buatan tersinggung, nak, aku pribadi, berarti. Wong kau hukum memang nunggu suai, ono buat tersinggung. Tapi lagi lagi sepotro tersinggung itu, nah, nunggu nya uang. Gini, Islam boleh cilik, ngaji boleh cilik, kalah ambek. Wong, wong, oh tenik, uang. mereka kalau fatwa kan ngawur sekali, uang buatan anten, buatan anten apa, ilmu? Buatan anten ilmu, nih. Kita sampe jangan ikut gitu, ya gampun trusoh, tenan, nunggu, nanggei ukuran bro. Kalau sesuai rangkok, ulama Indonesia, ambek ulama, mekah pokok nasional musuh inter masih udah luah kalah menang. <tuh> Lagi di Indonesia internasional, masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo. Dugales seminar akal-akalan to, karena karena kalau Malaysia ada jadi seminar internasional. Nah, misalnya misal misali, soben, wakil presiden urip neng ini kan rapat RT, padahal si wakil nopo presiden. <tuh -tuh. Ya, tapi nggak ditekani Wong Nigeria ya, sing raroh popo tekan Indonesia seminar internasional. Lah ulama itu kau misalnya ulama internasional, orang orang Indonesia aja nengi. terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh raroh popo. <laughs> ulama internasional jadi anekdot ngadewonten dikone ngukumi kerupuk darani si kerupuk ijwi bareng di goreng mular toh wakit ulama internetnya masyarakat haram ada sihir saya ingin dikonek kerupuk jadi darani sihir karena aneh wangkel ayo repot kadang anak datu ya penting, karena aneh kadang ya kebab kebenaran diukur lokal lebih internetnya wakil ayo repot apapun ini salah satu curah-curah no yang nggak tanda dalil, ih, wah, ukuran rangno nggak samiron, tah cuk samiron, tah